Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Kak Nova Pratiwi, persahabat ya. Di laman akun Instagram Kak Nova, ini mengunggah sebuah postingan, pertanyaan, dan langsung ada jawaban dari Kak Nova, persahabat ya. Ini mengenai soal Leslar, Lesti dan tentunya BBL juga. Pertanyaan dari salah satu sahabat. Kak Nova, Leslar kapan liburan ke Jepang bareng BBL? Tuh persahabatnya pertanyaannya nih Kak Nova, kapan sih Leslar liburan ke Jepang bareng BBL? Kita lihat persahabatnya jawaban dari Kak Nova Mungkin kalau Jepang udah open turis X ya Tuh persahabat ya <gih> Kita doakan saja mudah-mudahan Kejutan bahagia kita dapatkan dari Leslar. Semoga secepatnya ya bisa liburan ke Jepang nih ke tempat Kak Nova pastinya seru banget, apalagi bahwa Baby makin menggemaskan. Berikutnya, para sahabat, ada sebuah unggahan spesial juga nih semalam dari Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto ini, foto momen ketika acara lamaran Bunda Lesti. Para sahabat, ya, dan kita lihat nih, Suffolk dengan kalimat caption yang dituliskan. Langkah tua teak kata Ayah Kejora ya, Masya Allah Semoga Ayah Kejora selalu sehat, selalu bahagia juga nih persahabat ya Tetap support, doakan untuk keluarga Leslar Di postingan ini pun, banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan ya Yakni dari akun Om Kevin, persahabat ya Om Kevin Firmasyah juga ikut memberikan tanggapan Sehat terus ayah ke juara, sekeluarga, amin, amin, amin. Ya robbal alamin, insya Allah banget ya. Selalu mendoakan yang terbaik nih, Om Kevin. Semoga doa-doa baiknya dikabulkan. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya. Ada komentar dari akun Ambut Resna Asih mengatakan, Semoga ayah sekeluarga sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu SWT. Amin. Masya Allah, banget ya. doa ada baik selalu diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Berikutnya, persahabatan vitamin bahagia di pagi hari ini. Persahabatnya kita lihat nih. Aduh, diamkan TikTok, Mas Gong. persahabatnya masya Allah, ini cute banget. Pagi-pagi mendapatkan vitamin bahagia. Ini ada syuting, sahabatnya luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya bisa di-off hari ini juga, bersahabat dari channel YouTube-nya Leslar Entertainment ini, sih, cute banget ya. Apabila sambil gendong Baby L, Bunda Lesti lagi videoin, ini sih luar biasa yang membahagiakan kita semuanya. Momen ini pun bersama dari podcast kembali oleh akun Leslar underscore. banyak sekali juga di yang diberikan. Ya, ini dari akun Instagram Nonon Anuskur Mozart mengatakan di kolom komentar Ternyata abis live mereka nyanyi-nyanyi lagi seru katanya tuh Masya Allah banget kan <laughs> Kita mungkin gak sempat melihat dan menyaksikan vitamin-vitamin bahagia yang selalu disuguhkan oleh Leslar Entertainment dan selanjutnya para sahabat bangunin akan mengingatkan kembali nih untuk warga konoja jangan lupa untuk mendukung idolakir sayang kita nih bunda lesti kejora karena masuk dalam deretan artis persahabat ya bunda lesti kejora surat pemilihan selebriti terkeren hood ANTV ke-29. Tuh masuk di pemilihan selebriti terkeren bersamaat ya. Saingan juga bukan main nih. Artis-artis papan atas ada Ahmad Dhani juga, ada Hebi Asmara, Ayu ting, -ting. Wow, allah banget ya. Ada Bunda Inul juga nih yang menjadi pesaing Bunda Lesti. Kita doakan saja ya mudah-mudahan dukungan semakin banyak untuk Bunda Lesti Kejora dan bisa mendapatkan predikat menjadi selebriti terkeren. Di acara hari ulang tahun ANTV yang ke-29, untuk mengenai caranya, sahabat ya nanti diinformasikan kembali lengkapnya di ANTV official dan video underscore. tentunya pantengin terus informasi selanjutnya. Berikutnya juga sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial semalam dari Bang Adi Sky. Bang Adi mengunggah momen ketika nyanyi bareng Papa Bilar di acara live syukuran 1 juta subscriber, sahabat. Ini sih luar biasa banget ya mereka rusuh heboh pokoknya. Kita dibuat bahagia ketawa kan melihat Bang Adi Sky bernyanyi tentunya bersama Papa Bilar Kita juga serpong dengan kalimat caption yang dituliskan Kasih kami mic akan kami goncang panggung Anda Wow, hoboh banget ya, luar biasa Kita dibuat bahagia pastinya oleh Bang Adi Sky, Papa Bila Yang selalu kelakuannya membuat tentunya kita semakin ketawa bahagia Kita tentunya doakan selalu untuk mereka Mudah-mudahan selalu rahmi juga tetap terjaga dengan baik Dan mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan kita semua juga mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dipermudah apapun segala urusan kita semuanya. Amin. Dan masih menunggu kejutan lain hingga cedukan vitamin terbaru di pagi hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bersahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.